Manusia mengusulkan Allah menciptakan Manusia Cinta, hanya dapat berencana ajari, Namun kita, segala keputusannya Terletak pada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Ia karena Allah semata Dengan pentas pendidikan agama Islam Ekspresikan ilmu dan Allah Bismillahirrahmanirrahim, supaya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji korban.